Itu supaya kemudian kita bisa menyajikan audio yang didengar orang juga enak Kok bisa gitu ya mas? Lah itu mas Ya pertama mungkin di dunia-dunia yang relatif memang itu sudah menjadi profesi yang Memang ada slot khususnya hmm. Itu kemudian pertama Orang belajarnya serius. Hmm. Kedua kebutuhan itu ditopang dengan adanya sekolah formal. Hmm. Jadi ada ada apa namanya standar yang kemudian harus dipenuhi. Hmm. Nah itu kemudian nggak lama setelah itu aku oleh band diikutkan workshop kru. Hmm. Ya memang waktu itu sahnya hanya semacam pengenalan ya. Tetapi ada satu saat waktu itu Mas Harsa Tanjung itu yang yang yang, salah satu apa namanya panitia yang saya aku kenal ya. Dan akhirnya saya berguru ke beliau. Itu beliau memberikan satu, semacam apa ya, kumpulan kumpulan dari beberapa buku tentang audio, audio setting, audio mm. engineering. Itu uh, standar minimal panggung, dan ternyata setelah kita lihat, tak lihat disitu, di situ. Konser kita itu enggak ada yang standar, mm. dari mulai audionya, terus treatment crewnya, mm. sampai nanti ke safety-nya itu enggak ada yang standar. Yeah nah Sampai diperhatikan, sampai safety-nya Iya, ya. karena memang itu harus ada, ternyata wajib hmm. Seperti adanya mobil pemadam kebakaran hmm. P3K, karena kan kita nggak pernah tahu yeah. Dalam kerumunan masa itu ada banyak kemungkinan terjadi Artinya, ke, kalau kemudian ngomongin mengenai audio nggak cuma sekedar masalah nyetel musik Nggak hmm. cuma masalah gede-gedean power Tetapi hal-hal yang melingkupi itu benar terpikirkan Nah ini balik ke kasus tetangganya Mbak nah. Sawa tadi itu itu kan yes, juga ya. ada baiknya, artinya kan apalagi hajatan itu di kampung kan, ya yeah. bener hajatan nggak setiap hari tapi yeah. kan setidaknya kan orang berbahagia itu kan pasti juga pengen nyaman mm -hmm. yang nyaman yang bikin acara nyaman, yang hadir nyaman, tetangganya nyaman nah ini kasus kayak ngonong jadi kasihan juga tuh nah, ini kan uh, jatuhnya kan Mas tolim tuh apa yeah. ini, ini tetangganya ada yang sakit apa adalah anak-anak, bayi, anak. segala macam. Dulu juga pernah di Jawa Barat tuh ada kisah Apa namanya, anaknya kanker otak ya kan Kusun hmm. sistem di sebelahnya kenceng gitu kan, sampai meninggal gitu Iya, iya, iya Itu, jadi uh, Ya memang hajatan emang nggak tiap hari, tapi Justru Satu hari itu, itu efeknya mungkin bisa berdampak jangka panjang Kalau aku Bukan juga ini mas, gue. mungkin juga menilik dari faktor apa kalau ya, itu kan mungkin normal ya. Mm -hmm. Nek, tak lihat dari kacamata marketing lah. Ketika kita tidak bisa menyajikan hal yang maksimal dari produk kita itu kan sebenarnya berdiri juga. Iya. Yeah. Artinya kan itu kan sebenarnya kan satu dia bisa menservis atau memberikan pelayanan ke pemesannya, mm -hmm. penyewanya. Dan ketika musik itu bergulir dinyalakan, ketika setupnya bagus, nyaman, enak, kemudian Orang nyaman itu kan jelas sebenarnya kan ada faktor promos benar di situ. Iya. Yeah. Artinya nek kemudian tuh nggak tergarap. Artinya mungkin karena ego ya. Yeah. Pengen luah, pengen tipus-tipus segala macam. Mm. Sampai akhirnya yang yang dicapai kan berarti kan cuma lotus ya. Iya. Yeah. Cuman kenceng tonging, rakena di rumah nih jani. Kadang kadang kalau ya aku belum lama sih, mesti saya nyobi sinau frekuensi segala macam itu kan baru. Juga semalam diajari Mas Udin untuk mm. uh, apa namanya? Vokal apa? Chart mas. Vokal EQ. Vokal EQ, EQ itu kan lalu. ternyata kan ada beberapa lapisan dan yeah. itu pun yang kemarin Jerneng sampaikan tadi malam itu kan tidak detail. Yeah. Sebagian besar kan ada ada frekuensi di low frekuensinya mm. kemudian di mid low mid mm -mm. mid high sampai high mm. itu supaya kemudian kita bisa menyajikan audio yang didengar orang juga enak. Mm. Saya aku tak mikrofon saya kok gong kok kok tipis banget. Yo iki. Ah, denek iki wae. Gon aku pas ya? Heh, pas. Wah, keren-keren. Hei, penempatan posisi mereka ngaruh banget. Ah, itu kayaknya ketutupan jenggot itu, Mas. Oh iya. tadi windshield. Anu, jenggotku ini ngefilter frekuensi. Itu tadi jadi windshield misalnya lalu kayak apa dead cat. Bulu kucing iki jenggot. Jenggotudin ya. Oke. Sama ini mas, aku jadi inget tadi mau cerita ya mm -hmm. Jadi mas mami itu Saya nggak tahu background beliau apa, cuman kalau nggak saya seorang teknik ya mm. Cuman beliau itu ya, mungkin karena punya, punya, punya apa Bakat seni, mm -hmm. khususnya di wilayah pertunjukan dan musik Dan beliau itu hobi riset mas Setahuku zaman saya SMA dulu itu, beliau itu semua perangkat audio dan uh, ngerakit sendiri mm. Kalau part komponen dia, uh, apa ya Sudah Punya standar minimal komponen Jepang, mm -hmm. karena dia uh, juga ngetes ke, ke, ke, apa, kualitas komponen seperti apa. Dia tes, jadi dia ingin mendapatkan karakter audio seperti apa, komponennya harus seperti apa. Mm -hmm. Makanya, dulu ketika kemudian kan beliau kan dari mulai perangkat elektroniknya mm -hmm. sampai casingnya, itu bikin sendiri, Mas. Mm -hmm. Jadi, dia ulangan plat nom, oh, plat nomor, plat besi itu jadi kemas, jadi bok itu, saya melihat, wah uh, kreatif sekali ya, mesti nyeneng ke nah, habis itu saya lulus SMA udah jarang ketemu sama beliau, jarang sekali ketemu nah waktu saya pulang kembali ke Karanganyar itu mereka dulu dola nih nostalgia karena beliau dulu kan salah satu studio musik yang legend lah yeah. zaman saya dulu di, pas SMA itu tahun 1999 98, 99 itu Uh, ...studio musik beliau waktu itu ruang tamu mm -hmm. jadi jam-jam untuk pelayanan studio itu paling cuman sampai jam 5 sore Nanti juga hidup di tengah kampung, biar nggak... ...apa namanya, bising di tetangganya mm -hmm. jadi belum ada ruangan dengan kedap segala macam, nah waktu saya balik itu sudah ada, sudah proper lah studio sudah ada ruangan kedap, ada double pintu untuk kemudian biar tidak bisingnya keluar mm -hmm. nah itu ngobrol-ngobrol, Pak, apa namanya kok udah nggak produksi lagi ya pertama saya juga udah usia mas sudah sepuh terus secara tenaga segala macam juga sudah tidak seperti dulu hmm. kedua saya tidak mungkin bisa menghasilkan karakter suara yang maksimal seperti dulu masalahnya di mana komponennya komponennya komponennya yang ada di pasaran hari ini adalah komponen-komponen dari Cina ya. Yeah. Yang kemudian yang dikejar hanya kualita, apa murah, murah ya. dengan menanggalkan kualitas. Ya. Udah nggak mungkin mas, mau, mau dapat suara yang maksimal jelas nggak mungkin. Saya dulu beli satu transistor itu harganya paling murah lima belas Sekarang mas. ini dengan tiga ribu rupiah kita sudah dapat transistor dengan penamaan dan kabarnya sih spek yang sama, spek tetapi yang jelas, sama. Tidak ya. jelas tidak mungkin. Iya. Dari harganya jelas tidak mungkin lebih-lebih ketika saya cek dengan alat, multimeter, segala macam itu jelas tidak mungkin makanya nggak hmm. mungkin bisa menghasilkan audio yang maksimal hmm. nah terus apa namanya beliau juga mengomentari mengenai loudness tadi ya sampai beliau itu pernah trauma mas nah, baik. pernah trauma, jadi audio yang beliau rakit itu rata-rata kan konsumen dulu di daerah seragen hmm. nah seragen itu kan ada apa acara-acara hajatan segala macam itu kan apa dan, dan relatif bas itu jadi satu hal yang di kedepankan ah, ah, orang berlomba-lomba ya, yang berlomba yang dan nah. nah padahal kalau kata mas, apa beliau, mas Mami menyampaikan itu bas itu di ruang yang dekat dengan sumber suara itu tidak begitu jelas, mm -hmm. tapi di, di satuan jarak tertentu dia namanya seperti memukul mm -hmm. Nah, kejadian di tempat konser, di tempat hajatan itu, ada satu mbah Itu gendong Putune, hmm. cucunya masih bayi di dalam gendongan itu Dengerin konser itu, hajatan itu Nah, ketika pulang, itu ternyata si anak itu sudah tidak bernyawa